Kembali lagi bersama Arumot Jadi Hari ini hari apa ya, Kamis Jam berapa? Jam 12 Eh jam 12 Setengah dua. Jadi kita mau ke daerah Kediri Mau ke teman Ke rumah Adalah teman Ada jadi Ulang tahun ceritanya Terus di, disuruh datang Buat Makan, katanya, makan-makan jadi perjalanan ke Kediri itu sekitar 1 jam 45 menit. Ya, itu kalau pelan, tapi nggak tahu kalau kencang setengah jam. Mungkin AIDS itu kalau bawa moge aja, Itu kalau bawa moge mungkin bisa setengah jam. Jadi, kita rada-rada ngebut aja supaya nggak terlalu lama nyampe nya ya kan? Anginnya kuat, yang ada saya yang ketiup belakang. Ini udah ganti supermoto lagi, udah enak. Kalau sekarang mah bisa tikung tikung. Angin ketiup, apa helm ke tarik tarik ke atas aja. Eh kepala tuh serasa keangkat. Oh kalau ke Kediri kayaknya lewat jalan besar, oh, jalan raya. Kalau ke Malang kemarin lewat daerah Pacet, Cangar. Nah, enak sih lewat jalan-jalan kayak gitu, lewat. Daerah Canggar, Pacet kayak gitu, hutan-hutan kan sejuk. Cuma yang enggak enaknya kalau pulang lewat, apa, lewatnya sore atau malam. Soalnya waktu pulang kemarin tuh jam 3 perasaan baru pada baru jam 3 kayak, jam 3 sore. Tapi udah gelap tidak di, di sana tuh daerah Canggar Soalnya kan pohonnya rimbun kan. Padahal masih jam 3 sore tapi udah gelap. 14, 121, 122 123, dan di depan ada track Berhenti saudara-saudara Dan kita juga harus ikut berhenti Kalau tidak Itu pantat track itu terbuat dari besi Woo. Lewat jalur sini track semua ya apa jalurnya kayak cangar kemarin enak sini mah banyak trek selamat jalan selamat jalan juga nanti balik kok tenang <tuh> ada perbaikan jalan saudara-saudara uh. ini habis pakai gear apa gear besar ukuran berapa 55 55 ya. Kan kemarin pakai gear standar 51. Sekarang pakai ukuran 54. Bawanya kayak gini ngetak. Bawanya nyentak-nyentak. Ngeri juga ini belakang pegrek. Tadi habis makan, habis makan tuh enaknya ngerokok. Tapi ini pakai full face jadi ribet apa ribet kalau mau ngerokok. Nah, ini enak bisa, habis makan kan terus minum ST ST manis terus ngerokok. Uh. Tapi sayang pakai full face. nggak bisa ngerokok. Mau berhenti ngerokok dulu tapi takut nanti yang sana kelamaan. Ini kita lihat maps dulu. Jalannya bener nggak gak ada plangnya gitu ke diri gitu, kayak gitu. Uh, takut juga ngelihat track besar kayak gini. Ya. Jaga jarak, jaga jarak. Mohon maaf. Gak mau, saya dekat-dekat Wuh, jalannya juga bagus Ada sensasi apa ya Gelombang-gelombang kayak gitu Jadi ada Sengaja dikasih apa Kayak Jeglongan lobang-lobang kayak gitu Sengaja sebenarnya kayaknya Jadi biar ada sensasi berkendaranya gitu Maa ini jalan kebanyakan lubangnya, kebanyakan lubangnya daripada aspalnya pak. waduh. Ini kalau ibu-ibu hamil lewat sini, kandungannya turun ini langsung. Rasa tambalannya, tambalannya yang banyak. Eh, <tuh> ngeliat tambalan tuh udah kayak ngelihat apa gitu. Tuh, eh, kalau ibu-ibu hamil lewat sini langsung gugur kandungan. Langsung apa bukaan? Langsung wow, wow tuh kan banyak kan. Eh? Tuh. Inilah ini lagi. Uh, 125. Coba 130 dapat enggak? Bok tangki trailer gandengan tempelan bermuatan. Truk aja gandengan masuk kamu sendiri ntar kita minggir dulu ngelihat maps bener nggak jalurnya bener jadi jalan tuh lurus-lurus aja pokoknya lurus aja nggak usah ada belokan belok-belok nggak usah lurus ya run run run run, run, run, run. Hmm. ditiru ini lagi emang lagi belum rokok jadi otaknya kayak gini harus ngerokok dulu baru bener kota Mojokerto Candi Berahu jombang jombang sana kalau Bandung kemana Bandung 125 127 128 128 129 130 Oh, ada mobil yang belok saudara-saudara. ngeri, eh? udah majalannya berlubang. tuh satu, dua, tiga. ini jalan kayaknya kena apa? kena nggak tahu kena penyakit apa jalannya ini. lubangnya jarak-jarak 5 meter, satu meter doy. satu meter ke depan lubang, satu meter ke depan lagi lubang. anjir oh. Ini kayaknya pulang ke rumah ini harus ngecek velg Jangan-jangan ngegeol Bahaya jalan kayak gini mah Udah mah jalan berlubang terus Apa jalurnya track-track besar Tuh Banyakan Lebih banyak lubang sama tambalannya Daripada aspalnya tuh Eh bentar bentar. Kita harus lihat dulu. Ini lewat atas apa lewat bawah? Lihat maps dulu. bentar udah lewat atas salah, muternya jauh lagi Wi jalan Gatot Subroto. Kayak di Bandung berarti ya. Oh lewat atas ya. Lewat atas terus nanti belok kiri. Ini udah, ini udah sampai mana? Jombang, udah sampai daerah Jombang. Wih, cakep, ceret. yuk ah lanjut lagi ini baru nyampe jombang itu ada alun alunnya alun-alun jombang tadi berhenti ber, berhenti bentar sebat sebat dulu tadi biar fokus sekarang kita lanjut lagi masih lumayan jauh ini loh masih sekitar berapa ya satu jaman lagi tadi nanya ke orang situ katanya masih lumayan jauh sekitar satu jaman jadi kita langsung aja gas lanjut sampai daerah mana sih nggak tahu. Teh habis isi bensin. <laughs> Saya dari tadi ada nemu-nemu pom bensin perjalanan teh. Jadi yang mending is ya. tadi itu pergi jam berapa? Ya? Jam setengah dua. Setengah dua sekarang udah berapa? Setengah tiga. Berarti udah satu zaman. Oh, uh, gerimis. Kita harus cepat-cepat. Uh, ini jalan apa namanya? Tambalan semua. dibecek ya gerimis belum juga nyampe udah gerimis perasaan mata dipanas <laughs> mau cuaca tuh kanan tuh suka berubah-berubah pelan-pelan kayak kamu udahlah aja becek-becek nanti cuci. tarikan bawahnya itu loh. Nyentak-nyentak. Ah, itu trek anjir. Soalnya udah hujan. Parah tuh eh, hujan, hujan. <tuk> Apa sih ini Maps bicara ngomong ngomong dari tadi? ini maps dari tadi ngomong terus setelah 100 meter belok kanan gak tau ini hujan apa ini maps no hujan no 100 meter apaan Kayaknya, hanya anya anya, anya. anya kehujanan. hujanan orang gila ngomong sama motor ada orang gila ngomong sama motor motornya kehujanan kayaknya bisa dimasukin masukin aja dulu nggak bisa bahasa Inggris huh. tapi di sini kok nggak hujan sih di sini mak kering kan eh. di sana tuh hujan Oh mau kemana Anda Mau kemana Mau kemana Mau kemana goblok Aing juga mau kemana <laughs> Masih lumayan jauh Masih 40 menit lagi Semangat Tapi emang gitu dah Biasanya Perjalanan pergi itu terasa lebih lama Daripada perjalanan pulang pokoknya kalau perjalanan pulang tuh pasti lebih cepat rasanya ini udah masuk ke diri kayaknya PT Gudang Garam oh ini pabrik loko Garpit kayaknya Garpit apa Surya tadi ada tulisan PT Gudang Garam Tadi ada pelangnya juga sih kota Kediri. Nah, ini sekarang lurus, belok kiri atau gimana. Tadi yang daerah situ bau apa? Bau tembakau. Makanya sepanjang daerah itu tuh tadi bau tembakau. Ya iyalah gimana nggak bau tembakau orang. Pabrik rokok di situ gudang garam. Sampai sini juga masih kayaknya masih ada rada apa? Bau, bau tembakau enggak tahu itu pabriknya apa, bukan ini deh sah sah sah enggak tahu ini daerah apa namanya sih. oh kaget, kaget, kaget saya itu orangnya kagetan Keras. nah kamu merokok? Kamu lama sekali? Lama banget. Hujan? Tadi juga udah tabrak hujan Terada pecik-pecik mama Terada motor pecek gitu untuk ini, tidak ada memang kok. Oh, iya. <laughs> tidak ada memang itu radiator. Derekmu tidak ada. Badan, Masa lagi. Masa, masak. Nah, masak ya. Cuci tangan nih, corona. Mau Masa, makan? Hah? Sudah, sudah makan rawon. Ah, makan kambing. Eh, parah, nah, sana, Belum, saya tadi makan angin saya tadi. Sekolah sampai de, naik naik naik naik. Betul. <laughs> Hmm. ah terada aku terada udah ada rata kok oh. Oh, air, kan? itu kau berdagang loh oh, kau lebih tinggi ya lebih tinggi ini padahal ban sama uh. belum Oke okay guys, kembali lagi bersama saya. ih, coba lu sini. Ya, kembali lagi bersama saya Arul Motovlog, beletak-beletak tak-beletak-beletak. Di sini saya lagi di Kediri. Di rumah teman saya ini adalah koleksi Hot Wheels-nya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sponsor dengan sponsor utama udang garam kan ini udang garam ini yang punya rumah namanya siapa ersan Igi, Igi ige oke gua main sama teman saya 9 di green apa namanya ige ige oke ini teman saya aldi dan saya raymond what's your name what's your name my name men wigger Okay. Nama IG, nama IG, nama IG Wiker, 1,2,3,4,5,6,7,8 Temp lah, teman saya dari Womelai, eh. Papua Apa nama IG nya? Rai Jumame Oke, jangan lupa di follow Ini kami akan run tour Kita lihat apa saja yang dipunyai Barang di teman saya Capa potong, Capa potong ya? Parah Susah biasa, Capa potong bagian kita Parah Parah, parah kamar kamar terlalu membosankan untuk youtuber seperti saya oke sekian rumputur dari saya jangan lupa sub like dan komen bersama saya sudah sampai di sini saya arul Motoplok meletak- beretak, beretak beretak beretak anjay balik balik balik balik datang kucing semuanya balik om balik, balik kaks wah bawa nasi kotak kais, kais, kais, kais, kais, kais, kais, kais, pulang tangan kosong, eh pergi tangan kosong pulang bawa nasi kotak Kaya pulang boleh 50 ribu guys, aja. Oh, aja oke, terima kasih kamu semua thank you, thank you, thank you thank you, kamu semua, hati-hati di jalan emon hey, hati-hati, Raka hati-hati abang Syarul mau vlog hati-hati kita nge-vlog Oke, nanti lanjut lagi. Oke, nanti tunggu lagi sampai lagi See you next video.